Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya, Haryo, di channel saya sendiri. Di dalam suasana jalan akhir semester, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang saya kuasai di sini. Karena saya disuruh memilih satu materi yang saya kuasai, jadi saya pilih yang paling mudah menurut saya. Ini adalah berjudul CIA Triad. Ya, saya adalah Haryo Setia Putra mahasiswa PJJ Sistem Informasi Universitas Siberasia dengan NIM 2101010124 kelas SI402 CIA Triad langsung saja kita buka Nah, CIE Triad ini bukan itu ya, bukan CIA punyanya Amerika ya. Bukan juga Triad ini mafia Hongkong, bukan. Jadi Triad ini di sini artinya adalah segitiga ya. Nah segitiga CIA ini apa? Ini adalah sebuah model ya yang dirancang dengan tujuan untuk memandu kebijakan yang terkait keamanan informasi pada suatu organisasi. Ya bisa dibilang CIA ini adalah jantungnya dari, dari prinsip keamanan sistem informasi. Nah CIA sendiri ini adalah singkatan ya seperti yang terlihat ini ada segitiga. Segitiga di samping kiri ini, yang ada nomor satu ini C confidentiality, ya, yang artinya adalah kerahasiaan. Kemudian yang kedua adalah integrity, yaitu integritas, ya, bahasa indonesia Kemudian yang ketiga adalah availability atau ketersediaan, ya. Ini adalah eh, apa ya istilahnya? Prinsip utama dalam menjaga keamanan sistem informasi. Sebenarnya kalau kita baca ya di internet itu ada banyak lagi ya yang baru-baru ada yang bilang enam, ada yang bilang sembilan ya tapi itu menurut masing-masing organisasi ya ada organisasi-organisasi itu mendefinisikan menurut uh, pengalamannya masing-masing dan kalau secara umum ya tiga ini yang cukup untuk menjaga uh, keamanan sistem informasi kita Baik CIA triad ini yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Nah ini apa sih confidentiality? Ini memiliki arti bahwa hanya orang yang tepat yang dapat mengakses informasi sensitif. Sedangkan orang lain tidak bisa. Ya, itu prinsip yang pertama. Jadi hanya orang yang tepat yang bisa mengakses informasi sensitif. Jadi bayangkan kalau misalnya seperti di sini nih gambar ini. Orang-orang ini orang-orang jahat atau bandit itu bisa memegang kunci untuk membuka sistem kita. Tentu akan terjadi kekacauan ya. Nah, kita tidak ingin hal itu terjadi. Gimana sih caranya supaya bisa mencapai yang namanya confidentiality atau kerahasiaan? Yang pertama kita bisa gunakan encryption ya atau enkripsi. Yang kedua kita bisa menggunakan two factor authentication atau autentikasi dua faktor dan yang ketiga kita bisa gunakan biometric authentication ya enkripsi ini seperti sebuah kunci ya kalau kita bilang jadi kalau kita uh, memegang kuncinya asalkan tidak diserahkan ke orang lain maka uh, misalnya kunci itu adalah kunci rumah maka rumah kita akan baik-baik saja kalau itu diserahkan kunci itu kepada orang lain ya kita tidak tahu apakah orang itu jahat apa enggak gitu jadi kita harus menjaga Confidentiality ini. Baik yang kedua adalah integrity ya. Integrity. Atau integritas kalau di bahasa Indonesia kan. Nah integritas ini adalah jaminan bahwa informasi yang diterima atau data yang diterima itu dapat dipercaya dan akurat. Jadi bukan data yang sudah diselewengkan. Ada kalanya kan kita... Uh, misalnya kasus sebuah pengguna internet dia mengirim sebuah data ke server nah ketika kembali seharusnya data itu harusnya B itu mengirim data misalnya eh, sekian tapi di tengah jalan itu ada hacker yang mengubah informasi yang datang ke pengguna tadi nah itu sudah integritasnya sudah terganggu itu salah satu contoh kasus integritas yaitu ketika data yang diterima tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dikirim oleh pengirim. Nah, cara mencapai integritas ini yang pertama adalah dengan menggunakan file permission dan user access control ya. Jadi untuk memastikan bahwa orang yang tidak berwenang itu tidak bisa mengubah data. Dan yang kedua adalah melakukan apa ini ya? backup data dan checksum. Ini adalah untuk melindungi dari ancaman non-manusia. Seperti server crash, mungkin bencana, dan lain sebagainya ya. Itu untuk menjaga availability. Oh maaf, ini keliru ya. Ini harusnya integrity. Mohon maaf. Berikutnya yang ketiga adalah availability. ya, Yaitu ketersediaan. Nah, ketersediaan itu apa? Ini adalah... Jaminan akses yang dapat diandalkan ke informasi, ya. jadi kita harus memastikan bahwa informasi ini bisa tersedia kapanpun ketika pengguna itu membutuhkan. Nah, cara mencapai availability itu dengan cara maintenance, ya. Kita memelihara hardware secara baik. Kemudian, yang kedua adalah stay update, yaitu mengikuti segala pembaruan sistem, dan yang ketiga adalah disaster disaster maksud saya ini disaster recovery plan yaitu mempersiapkan skenario pemulihan ketika terjadi bencana ya yaitu untuk menjaga availability. Jadi jangan sampai ketika eh, waktu di waktu-waktu ramai itu ternyata server tidak bisa diakses. Nah itu kan sebuah kerugian ya selain kerugian bagi perusahaan tidak bisa mendapatkan keuntungan, yang kedua juga kepercayaan dari konsumen jadi berkurang. Oke, okay. itu adalah tiga dari apa itu ya segitiga Triad ya eh, segitiga CIA maksud saya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah CIA Triad ini sangat penting bagi pebisnis yang ingin mensukseskan usahanya di era serba digital ini bisa meningkatkan kepercayaan klien atau calon pelanggan kepada brand maupun perusahaan Anda. Nah seluruh data pengguna itu bisa tersimpan dengan aman dan transfer data yang terjadi bisa dipastikan terhindar dari pihak yang tidak diinginkan. Jadi kini di mana perkembangan teknologi semakin pesat, para hacker dan perkembangan malware juga semakin canggih. Nah kita tentu tidak mau kehilangan customer. Jadi seperti itu. Oleh karena itu kita penting untuk menerapkan CIA itu dalam bisnis kita. Baik sekian. Presentasi dari saya tentang materi yang saya suka dari keamanan sistem informasi. Semoga ini juga cukup untuk memenuhi kriteria tugas saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Novi Andri, selaku dosen mata kuliah ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.